pada. Awal. Namun sebelum kita lanjut ke materinya, terlebih dahulu kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita dalam doa. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tepuk agama yang lalu kita berbicara materinya tentang apa, ayo dunia. jadi dalam pelajaran agama yang lalu berbicara tentang aku warga dunia sekarang kita sama-sama membacakan tujuan dari materi ini adalah setelah selesai kerajaan ini, beserta didik, mampu yang mau dicapai dalam pelajaran ini adalah satu, beriman pada Allah yang melakukan karya keselamatan melalui para nabi alur pelajaran kita hari ini, yakni yang pertama, kita akan mendengarkan cerita tentang metamorfosis yang kedua, kita akan mendengarkan Bacaan kitab suci Tapi sebentar itu ada video Coba baca soal itu Bacaan nabi Elia Sebelum bangsa Israel Israel bertobat Beredang Siapakah nabi yang mempertobatkan Bangsa Israel Yang menyembah berhala Ayo, kelompok satu Nabi Elia Nabi Elia, tepuk kangen untuk listir Kita semua berdiri kita nyanyi bersama itu lagu yang ada Yang setelah Akan menceritakan secara singkat dari setelah anak-anak baca. Jadi, dikisahkan bahwa ada seekor pula, dan teman-temannya, eukulaki itu bernama Ulir. Mereka tinggal di pohon jambu milik petani. Jadi, ini adalah gambar tentang metanokosis eukulaki itu, maka... Petani dan anak-anak tidak suka dengan kehadiran dari ular-ulat itu Bahkan ada ular yang dipukul dan dibunuh oleh anak petani itu dan teman-temannya Lalu, mulai berpikir dalam hatinya Eh, betapa senangnya jadi kupu-kupu. Dia punya sayap, dia bisa terbang ke mana-mana Bulu sayapnya yang indah, dia disukai oleh banyak orang Lalu dia juga ingin Menjadi seekor Kupu-kupu Nah, untuk menjadi seekor Kupu-kupu, dia harus Berusaha Yaitu dengan cara dia harus Berdoa, harus bersabar, Dan harus setia Pada cita Setelah mendengar cerita Tadi, setelah anak sudah membaca Dari buku halaman 22 Dan ibu selalu ceritanya secara singkat Maka Pertanyaan yang ada di depan ini diskusikan dengan teman kelompok, kelompok. Nanti sebentar siapa yang ingin menjawab dan dari kelompok mana ibu sebut kelompok itu yang menjawab ya. Oke nomor satu mengapa anggota keluarga Pak Tani tidak menyukai ular? Dan dia harus, dia harus menahan lapar, pelajaran apa yang dapat kita petik dari cerita tadi? Harus bersam. Jadi, pelajaran yang dapat kita petik dari cerita metamorfosis yang pertama kita harus bersabar, apalagi harus, harus setia pada cita-cita dan kita harus berdoa kepada Tuhan. Dari kisah tentang metamorfosis ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin meraih... Kita cinta meraih suatu kesuksesan, nah, kita harus bekerja keras. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci. Lalu Salomo, putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah raja Istrinya Izebel menyembah dewa Baal.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 Untuk menemui aku di atas gunung karmel Akan membuktikan siapa Tuhan yang benar Semua orang berkumpul di gunung itu Lalu Elia berkata kepada mereka Pilihlah Kalau Tuhan itu Allah Ikuti dia Tetapi Kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini Ikuti dia, aku dan nabi nabi ba'al akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan. Meletakkannya di mesbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Nabi nabi ba'al maju dulu, dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada ba'al. Tidak ada api turun. Sambil tertawa Elia berkata, mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras. Lalu Elia membantu semua. Diletakkannya lembar jangan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling itu. Lalu semuanya disiram air sampai air itu penuh. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar, kayu, batu, dan semua air Maka sujutlah semua orang dan berseru Tuhan itu Allah Elah Tarihnya mereka menyempa Dewa Baal Bangsa Israel menyempa Dewa Baal Tepuk tangan untuk kelompok dua Soal berikut Siapakah Nabi Elia? Kelompok dua, non lima Nabi Elia adalah putus dari Allah. Bagaimana situasi hidup umat Israel? Bagaimana situasi hidup umat Israel? Bangsa Israel waktu itu adalah Bangsa Israel Menyembah Berhala yakni menyembah Dewa Baal Apa yang menjadi pesan pokok Nabi Elia bagi kita saat ini Mereka harus tetap percaya Kepada Tuhan Yang sudah membebaskan mereka Dari bangsa Mesir Kisah tentang Nabi Elia ini Mengajarkan kepada kita Bahwa Nabi Elia adalah seorang nabi. Betawi, tangan Betawi, Betawi, Betawi, Betawi, Betawi, Betawi, Betawi, Betawi, Betawi, Betawi, Betawi, bersama Betawi, Betawi, Bahwa yang pertama Betawi, Allah disuarakan Betawi, Nabi Biasanya pada Situasi yang disesuai pada saat itu Bahwa ketika umat Israel mengalami kesusahan Nabi menyampaikan penghiburan. Ketika umat Israel berputus asa Nabi menyampaikan pengharapan Dan ketika umat meninggalkan Allah Dan melakukan penyembahan berhala Nabi mengingatkan bahwa Kalau umat tidak bertobat mereka akan dihukum dan sebagai Yang kedua Pada zaman Raja Ahab Yang telah tersesat dan menyembah Dewa Baal Muncullah Nabi Elia Nabi Elia antara lain Menantang para penyembah Baal Untuk berperang dengan doa Yakni agar Allah menurunkan api Untuk membakar semua persembahan Kembali percaya kepada Tuhan, hai anak-anak. Siapakah nabi yang mempertobatkan bangsa Israel? Ayo. Kelompok 3, Nabi Elia. Nabi Elia kelompok tiga Ya, berikut Mengapa umat Israel perlu bertobat? Ayo. Dengan pelajaran Dengan materi ini Suka, Suka. Apakah anak-anak setuju Dengan apa yang dibuat oleh Nabi Elia Setuju Setuju Mengapa? Karena Nabi Elia Mengajak umat Untuk kembali Percaya kepada Allah Sekarang ibu ingin Apakah belajar hanya untuk bersenang-senang? Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin memberi tugas rumah. Pertama, pada zaman Nabi Elia, sebelum bangsa Israel bertobat, mereka menyembah A. Dewa Baal, B. Dewa matahari, C. Yesus D Jawaban yang benar adalah Dewa Baal. Pertanyaan kedua Siapakah Nabi yang mempertobatkan bangsa Israel Lompok satu Nabi Elia Jadi jawaban yang benar adalah Nabi Elia Baik anak-anak Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini Ibu ingin memberi Suatu tugas yaitu Tugas rumah Tugas Rumah adalah buatlah sebuah doa atau puisi tentang Nabi Elia yang mempertobatkan bangsa Israel. Baik anak-anak, pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Sekarang kita ingin menutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Ibu minta salah satu siswa untuk maju memimpin kita dalam doa penutup. Kepala Niski ingin kita untuk bibir kita dalam